Baiklah berasal-berasal dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Malam ini adalah malam minggu ya Masya Allah banget bahagia nih pastinya para jomblo <gifat> Luar biasa Mudah-mudahan saja kita semua diberikan kesehatan kebahagiaan Kita awali ke kabar pertama pesawat ya Info tentunya untuk kita semua Bahwa sore tadi Keluarga Kak Nova Pratiwi ini tentunya sudah di bandara dan otw ke Jepang persahabatnya didampingi oleh papdans yang mengantar keluarga Kak Nova mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan selama sampai tujuan amin ya alamin. Info ini kita dapatkan juga dari akun setelah putih skor bilar Ada kalimat cancel info yang dituliskan Sore ini keluarga Kak Nova Pratiwi pulang ke Jepang Semoga penerbangannya lancar Dan selamat sampai tujuan Amin Pasti berat banget keluarga ngelepasinnya Soalnya kemarin di Indonesia nya lama Pastinya persahabat ya Kita juga pasti kangen banget nih Dengan Kak Nova mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran Amin Hingga banyak komentar yang positif Diberikan dari para fans Sejati Leslar Ya nih dari akun Ani74 Leslar mengatakan Kenapa kita yang sedih ya Berasa ditinggal keluarga sendiri Pastinya dong Tentunya Leslar sudah menjadi keluarga besar kita semua Dan kita lihat juga Persahabat di komentar lain Diberikan dari akun MS Zahra 2020 Sedih banget kan Nova, kok enggak nunggu BBL hati-hati di jalan Kanova pasti bakal kangen banget. Wow, masya Allah respon yang sangat positif. Mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung keluarga besar Leslat. Untuk berikutnya masih di akun Instagram yang sama, persahabat ya. Tuh ada unggahan spesial dari Rizky pilar dan Leslie Kejora. Di masing-masing mengunggah sebuah postingan video, persahabat ya Alhamdulillah malam hari ini Leslie dan Bilar dikirimi musang sangking milik bunda Inul dan perhatikan, sebelumnya di DLT Gejara menuliskan sebuah kalimat benar-benar bikin ngiler at durian edition.id ya dan kakak Bilar pun menuliskan sebuah kalimat el inul Dot D, ya Bun, katanya tuh masya Allah banget ya. Alhamdulillah banyak yang sayang, terutama ini Bunda Inul yang kirimi durian nih untuk Bu Mil cantik dan Papa Bilar. Masya Allah banyak persahabat ya. Tentu malam hari ini Kakak Bilar dan di Allah masih sepertinya ada di rumah ya. Dan kita lihat juga di kalimat Kansen yang dituliskan Suaranya aja gak apa-apa ya Sepertinya Leslar ada di rumah Duriannya bikin pengen Wow Allah banget ya Alhamdulillah Terima kasih Bunda Inol yang sudah Tentunya baik banget kepada Leslar Dan untuk berikutnya Perhatikan juga persahabat ya nih, Ada info dari Bang Valti Akbar Leslar Entertainment Ini menambah editor baru Persahabat ya Ini lagi diperkenalkan oleh Bang Fali Akbar tuh wajah dari editor baru Leslar Entertainment. Mudah-mudahan betah dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan dan tentunya kejutan-kejutan vitamin Leslari untuk warga Konoha. Info ini juga kita dapatkan dari akun sahabat Leslar Taiwan. Ada kalimat-kalimat info yang dituliskan. Guys, editor baru Leslar, ganteng banget nih. Maaf ya Mas Gongli, Mas Rangga baik katanya tuh aduh ngalahin Mas Gongli dan Mas Rangga katanya persahabat ya. Editor terbaru dari Leslar Entertainment. Mudah-mudahan saja memberikan yang terbaik untuk tentunya warga Konoan. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan yakni dari akun Instagram dua 3323 mengatakan berarti nambah satu lagi ya saya Iya kata Bang Fali Akbar sih nambah satu lagi editor baru di Leslar Entertainment Untuk selanjutnya para yang perhatikan juga kolom komentar yang diberikan dari akun Instagram JG8072 mengatakan Min kenapa bilang Baik sama Mas Gongli Mas Rangga sih? Aduh cute banget ya Tentunya kegantengannya persahabat yang mengalahkan Mas Gongli dan Mas Rangga tuh, Editor baru dari Kakak Rizky Bilar <guluh> Mudah-mudahan saja persahabat ya betah Dan tentunya bahagia nih Bisa masuk Ke keluarga besar warga Konoha Dan untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah postingan momen ketiga di channel youtube Ransi Entertainment Dede Lesti bercerita persahabat ya kalau setiap malam tentunya Dede Lestey merasakan ada gerakan atau tendangan dari BPL di perut bunda wow Allah banget ya tetapi Dede Lesti tentunya kesakitan persahabat ya saat BBL nya itu gerak-gerak tuh aduh kasihan banget ya mudah-mudahan tetap kuat tetap sabar sebentar lagi Ya, BBL akan keluar dan kelahir, persahabat. Ya pasti nggak sabar banget ya melihat idola kesayangan kita berbahagia menyambut kelahiran BBL. Pastinya kita juga ikut bahagia, persahabat. Ya, masya Allah, mudah-mudahan lancar dan dimudahkan. Amin. Untuk berikutnya juga jangan sampai lupa untuk mendukung idola kesayangan di ajang Hip World 2021. Di akun hip 500 persahabat yang untuk memvotingnya cara-caranya ada di akun instagram hip 500 lengkap Pasangan paling ngehip kakak bilar dan adalah si kejuara itu masuk nominasi Wow allah banget ya adalah kesaingan kita bersaing ini dengan pasangan Atta Halilintar dan Kaurel Hermansyah persahabat ya dan tentunya satu lagi nih, saingan dari Lesti kakak Bilar Ada Tio Kurian dan Ria Ricis Yuk, sama-sama kita dukung yang terbaik aja nih Untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya, ada unggah spesial juga dari Bunda Inul Ini unggah tiga hari yang lalu yang memposting Sebuah postingan foto momen Tentunya dimana Lesti Kejora dan Bunda Inul Ini duet barengnya di atas panggung Ini sih, tentunya masih belia banget ya, tidak aliasnya masih mem belum memakai kerudung Dan kita lihat ada kalimat panjang yang dituliskan oleh Bunda Inul Pas duet lagu masa lalu, persahabatnya umur 14 tahun Wow, umur 14 tahun nih ketika tidak kecora duet bareng Bunda Inul Aurici di Bandung peserta yang terakhir dan kita sudah closing tapi akhirnya tampil juga dan akhirnya kita putuskan bersama kawal sampai menang. Bocahnya saiki lagi ngegembol baby L dihamil suaminya. Awal Bilar katanya tuh. <laughs> Biar pun jadi besar, semoga tidak lupa dengan masa lalu dari fanbase yang luar biasa. Indosiar yang sedang membesarkan namanya termasuk biang-biangnya, Presiden Dangdut kita, Ibu Harsiwi, dan jajarannya juga yang sudah memberinya lagu-lagu bagus hingga mencuat makin populer dan juga doa support dari kedua orang tuanya serta tim dan kawan-kawan semua, semoga tetap rendah hati Dan tidak lupa dengan lagu yang kita nyanyikan berdua masa lalu Anak Wedok sukses Yana atletik Kejora Masya Allah bangga persahabat ya Ini ketika tentunya duet bareng Bunda Inul dan Inak Kejora yang sedang berumur 14 tahun Itu masa lalu banget ya Pas banget nih dengan judul lagu yang dibawakan masa lalu Dan kita lihat juga ada kolom komentar Bunda Lesti Kejora ini berkomentar bunda sambil memberikan love hitam. Duh gemes banget ya idola kesayangan Masya Allah mudah-mudahan saja selalu bersinar dan selalu tentunya sukses dalam karir Dedek Lesti Kejora. Untuk selanjutnya persahabat ya, kita lihat juga bunda Inul mengunggah sebuah postingan di IGAS pribadi miliknya. merepost kembali unggahan dari kakak Rizky Pilar tuh ucapan terima kasih juga dari kakak Bilar kepada Bunda Inul yang memberikan durian wow, Allah banget ya Alhamdulillah, banyak support dari orang-orang baik apalagi tentunya Bunda Inul yang selalu mendukung